Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Di malam hari ini Kita mari panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Dengan nikmat yang telah Diberikan kepada kita semuanya Saudara-saudaraku yang ada di tanah pulau Jawa Rahayu Kepada para tokoh agama Para bini sepuh yang ada di Nusantara Sehat selalu yang selalu memberikan kajian dan motivasinya setelah kita melewati hari 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan Garuda Pancasila di Tunggal Ikan. di malam hari ini dengan penuh ceria gembira Salam Buat Para leluhur Nusantara Mari kita berdoa bersama Untuk mengenang Perjuangan Para tokoh Merdeka Buat YL Channel Mari kita anak bangsa Untuk berkarya di hal yang positif Terutama di Dunia digital Internet ini Mari kita kembangkan kreativitas kita untuk membawa negeri kita dalam kemerdekaan yang sejati, yang hakiki. Saya ingin mengulas beberapa histori ataupun sejarah Nusantara dengan malam hari ini kita panjatkan doa bersama untuk mengenang perjuangan para leluhur tokoh nusantara pejuang tanpa pamrih untuk merebut kemerdekaan ini hakikatnya dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sejarah para leluhur nusantara di Ibu Pertiwi ini sangatlah luar biasa dengan proses perjalanan. Kita mengenal bendera putih, kening, putih kuning putih kuningnya yaitu bendera kerosulan. Dan hitam putih kita kenal dengan masanya Kerajaan Pajajaran. Dan di sekarang... Kita mengenal bendera merah putih Yaitu kebangsaan Republik Indonesia Dengan makna filosofi dari Berkibarnya sang merah putih ini Haruslah kita hayati lagi Harus kita pahami Dengan kemerdekaan ini Bangunlah di setiap jiwa badan raga para budak Angon Nusantara terutama untuk membangun sebuah kebangsaan ini haruslah ada kesadaran dari setiap generasi yang cinta akan tanah air kebangsaan Republik Indonesia ini cintailah akan tanah Ibu Pertiwi ini dengan hari di mana kita mengenal hari kemerdekaan 17 Agustus, lebih ke depannya kita mengkoreksi diri untuk membawa suatu era masa depan untuk kebangsaan kita dengan tertulis dari para tokoh. Usantara, di mana Indonesia akan mengalami kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di hari kemerdekaan ini? Buat semuanya, kalangan tokoh agama, tokoh ulama, tokoh para bini sepuh anak muda, tokoh pemerintah dengan kejadian alam yang kita ketahui dengan adanya virus corona ini mari kita menyikapi dengan hakikatnya dimana tentang kekuasaan Allah sangat dengan tajalinya memperlihatkan kekuasaannya untuk kita saling mengingatkan di sisi satu sama lain akan rasa kemanusiaan kita dari sifat kemanusiaan kita untuk memaknai hari kemerdekaan yang di tahun ini di tahun 2020 ini untuk lebih dalam kesadaran nikmat bersyukur akan Tanah air kita dengan anugerah yang telah diberikan kepada kebangsaan kita, terutama buat tokoh-tokoh pejuang-pejuang, haruslah kita mengingatkan satu sama lain untuk mencintai. Tanah air Republik Indonesia ini Yang paling penting Kemerdekaan ini terjaga Dari hati Di setiap manusia Akan merasakan kemerdekaan Dalam diri Pribadi ataupun diri sendiri Kemerdekaan yang paling utama Bisa mengukur Kapasitas Kemampuan Individual masing-masing bergotong royong akan satu tujuan berorganisasi ataupun dalam pemerintahan ataupun dalam beragama tidak saling memperebutkan satu sama lain dalam kekuasaan karena ini hanya permainan hanya lakon yang diperankan masing-masing terutama buat para tokoh dan pejuang-pejuang yang tanpa pamrih untuk membela menyampaikan kebenaran dari firman Allah Subhanahu SWT kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling menjaga melengkapi satu sama lain dengan kita kenal hari kemerdekaan 17 Agustus ini yang ke-75 semoga Indonesia membawa bercesuar dunia dengan keadaan di tahun ini kita mengalami krisis ekonomi namun hakikat dari kekuasaan Allah apapun bisa terjadi dengan para budak angon yang ada di Nusantara berkontribusi untuk kebangsaan kita negara kita merah putih berkibarlah di dunia untuk menjadi contoh satu kebangsaan hidup rukun dalam satu negara perbedaan menjadi kesatuan berlandaskan Garuda Pancasila Bineka Tunggal Ika. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bisa membangunkan satu sama lain jiwa-jiwa kesatria yang ada di tanah Pulau Jawa untuk merekatkan, menyambungkan tali silaturahmi. Membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia. Dengan keilmuannya dengan hartanya dengan pemikirannya dengan jabatannya dengan kekuasaannya bergotong-royong maju berjuang tanpa pamrih di jalan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kebenaran menyampaikan apa yang menjadi hak sejati dari yang maha kuasa Semoga di tahun ini, kemerdekaan bisa menjadi satu contoh Buat satu sama lain mengintrospeksi diri masing-masing, berkaca Bahwa negara kita jadi satu contoh buat kebangsaan lain Terima kasih sudah menyaksikan video ini Salam Rahayu Dan Mohon maaf bila ada kata ucapan dari saya pribadi saya manusia biasa untuk saling mengingatkan satu sama lain. Hidup buat negara kita merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.